Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Surahono Office jangan lupa pantau terus kami akan vlog sampai ke Serang, teman-teman. Jangan lupa komennya teman-teman share, share komen di YouTube kami Surahono Office nah, Perkembangan, ini, teman, kalau ke arah eh, masa itu ke sana, teman-teman, itu ke arah Tulungagung, teman-teman nah kami sekarang akan mengarah ke arah uh, serang teman-teman ayo mantap teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe nya teman-teman Nah ini yang ke arah kanan tambarjo teman-teman ke kiri ke blitar dan kita akan kelurus ke arah serang teman-teman ayo. gua itu agak cerai teman-teman lagi selfie-selfie mata teman-teman kanan-kiri sudah 90% teman-teman ini jelas, hampir selesai teman-teman Oke, <laughs> ada krim nah ini yang belok kanan Tambarjo teman-teman kiri ke arah Blitar. gitar malam Wah mantap teman-teman Take a look at it. teman-teman CLS -teman, beli Tarno 7 cantik banget Memang mantap teman-teman Sudah 90% teman-teman CLS lot 7 akan selesai teman-teman Insya Allah bulan 12 Sudah rampung teman-teman sangat kencang Aku harus parkir, sih. Gede itu. Gede polaknya di. Yo. Ini anak-anak nih. Wah, Di selfie, oke. Okay. <laughs> santai santai santai santai santai sampai, sampai, sampai, sampai, sampai, lupa subscribe nya bos komen yang merah dibikin putih bos terima kasih bos yang merah dibikin putih terusin aja Ordi Tapi, nyerang genel dari ngaruh oh ya, Boy. Hai, hai, hampir selesai, Bos. Wow. Oh, oh. Oh, dong. Kanan, dong. Ini yang ke kanan serang ke kiri blitar.